Baiklah para sahabat Leslar, manapun kalian berada untuk menemani santai weekend kalian saat ini para sahabat. Selamat hari Minggu ya, selamat berhari libur untuk kalian semuanya. Bang Mimena akan menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia nih di kota Paris, negara Perancis. Kita simak para sahabat, di moment yang pertama kita mendapatkan cedukan saat Papa Bilar, Bunda Lesti, ini ingin menuju ke stadion yang dimana tempat pertandingan sepak bola tim kesayangannya Papa Bilar, bareng dengan Kartika Putri dan Habib Usman. Wah wow, bahagia sekali ya, akhirnya ketemu juga dengan Kartika Putri dan Habib. Mudah-mudahan pertemuan mereka selalu terjaga dengan baik dan simak mereka sangat happy sekali saat menuju ke stadion. Masya Allah. Mudah-mudahan persahabat mereka selalu sehat. Selalu diberikan kebahagiaan Dan Bunda Lesti pun persahabat ya, Sampai memakai jaket liverpool Saking mensupport kemauan suami tercintanya Luar biasa Momen ini pun direpost oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Demi suami ya Bunda tuh. Demi sang suami tercinta Bunda Lesti selalu mengikuti persahabat ya. Selalu mensupport ini sih the best banget untuk Sang idola Lesti Kejora Masya Allah Istri yang soleha Bahagiakan selalu suaminya Luar biasa Kemudian persahabat kita sibuk juga Ini ada unggahan spesial Dari Papa Bilar semalam 5 jam yang lalu mengunggah foto cute Bareng istri tercinta Bunda Lesti Kejora Masya Allah luar biasa Sudah berada di depan stadion Dimana acara pertandingan digelar dan kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Kami singkirkan permusuhan kami di Liga Karena istri senang MU. Hari ini kami bahu-membahu mendukung dan mendoakan Liverpool untuk juara kali ini Insya Allah Bismillah dari Paris ke Paris Wow luar biasa nih persahabat ya Langsung gercep Bunda Lesti menjawab di kalimat komentar Aku mah doakan yang terbaik untuk suami aja Biar nanti dibawa pulang Ahaha Rizky Bilar tuh pesawat ya Mendoakan yang terbaik untuk suami Biar bisa dibawa pulang lagi ya <laughs> Ini si cute banget Bunda Lesti Masya Allah Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Simak dari TV Karlina yang ikut menanggapi. Ah, so sweet, kata TV3, luar biasa banget ya, TV3 mudah-mudahan selalu sehat juga untuk TV3, Masya Allah luar biasa Dan kita simak juga, ada komentar dari Bang Adlin mengatakan Bismillah juara semangat alih-alih, wow, luar biasa dukungannya Kemudian persahabat kita simak juga, masih diunggahannya Papa Bilar Mengunggah sebuah postingan foto kali ini sudah berada di dalam stadion Wow, ini sih foto cute banget ya Sambil merangkul istri tercintanya Luar biasa Akhirnya kesampean juga Nonton tim kesayangan secara langsung Di stadion, persahabat Kita simak juga nih kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Dari TV aja merinding Dengar Kensnya Apalagi langsung Wow, luar biasa banget ya Hingga tentunya banyak sekali di di komentar juga Di postingan ini pastinya komentar-komentar luar biasa nih, persahabat dari akun Instagram, Leon Dorzan mengatakan Liverpool FC Football Club Leslar Football Club katanya tuh Wah wow, mantap sekali ya Liverpool, Leslar, luar biasa Masya Allah Dan kita simak juga bersahabat ada komentar lain diberikan dari akun Dave Warheart mengatakan, "Mantap bro. Wow, luar biasa banget ya. Dukungan juga semakin banyak ternyata dari sahabat-sahabat terdekat Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik." Dan selanjutnya persahabat kita simak juga. Di sini ada kabar yang menyedihkan ya, persahabatan ya. Tim kesayangan Papa Bilar lagi-lagi kedua kalinya mengalami kekalahan, persahabat kali ini di Liga Champions melawan Real Madrid. Tim kesayangan Papa Bilar Liverpool harus mengakui, tentunya kemenangan dari Real Madrid dengan perolehan skor 1-0. Ekspresi Papa Bilar langsung bersahabat ya sedih, aduh teriheru juga persahabat melihatnya. Tetap sang istri selalu kasih support untuk sang suami. Bunda Lesti mengatakan semangat sayang luar biasa, penyemangat banget nih. Bunda Lesti selalu menjadi istri solehahnya Papa Bilar. MasyaAllah luar biasa yang idol kesayangan kita. Di sisi lain Bunda Lesti selalu menyemangatin Papa Bilar. Ini sih contoh yang sangat luar biasa. Kita kasih semangat juga ya untuk Papa Bilar. Mudah-mudahan persahabatan Papa Bilar tim kesayangannya bisa menjadi juara di persahabat di musim depan, kita simak juga di unggahan inggisnya Kak Kartika Putri terpantau persahabat Papa Bilar ekspresinya emang sedih banget terlihat dari raut wajahnya dan sang istri berada di sampingnya tersenyum, kasih senyuman bahagia untuk menenangkan sang suami tercinta luar biasa, inilah persahabat ya tugas istri selalu menyemangat Selalu menjadi penghibur di kala sedih sang suami tercinta luar biasa Kemudian persahabat kita simak juga di terbarunya Papa Bilar Yang saja mengunggah sebuah postingan kalimat Nasib, nasib Udahlah dikelilingi fans Madrid yang masih ngeraiin juara teriak-teriak mulu dekat kuping gua Mau pulang tapi jemutan belum sampai-sampai Terus buka-buka Instagram, komen, DM, isinya semua menyakitkan hati Tahu gitu, mending nomor di condit, katanya tuh. Congrats beat Real Madrid, kata Papa Bilal. Masya Allah banget ya. Dan langsung saja, di komentari persahabat oleh Bang Adi Sky dengan mengatakan semua kalimat peluk jauh sahabatku. From Condet Masya Allah. Bang Adi Sky juga, persahabat, selalu ngasih support dan ngasih penyemangat nih untuk papa Bilar, tahun depan coba lagi Liverpool, mudah-mudahan bisa menjadi juara, amin dan kita simak juga nih para sahabat. ada tentunya komentar-komentar positif juga yang diberikan selanjutnya dari Takdir Cinta2324 mengatakan Semangat Papa B, fans Papa B Dan Bunda lainnya tetap mendukung kalian Insya Allah ada rezeki tahun depan Juga tahun-tahun seterusnya Pasti juara, amin Wah wow, Masya Allah banget ya Tantintinya selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Kita harus kasih semangat untuk idola kesayangan Masih menunggu kabar dan tentunya cedukan vitamin terbaru berikutnya Di pagi hari ini jangan kemana-mana Total stay tune dan pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh